Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini. Our official, Salam Otomotif, Salam Satu Hobi. Nah, dalam video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari para subscriber yang di luar sana. Ada beberapa beberapa unit yang lagi standby satu, dua, tiga. Kali ini saya akan mereview Super HDX Ini tahun 2017 Buka harga 390 juta nego di tempat ya 2017 Bagian kepala masih orisinil Bemper Seri 4N ya original bannya sekitar 80% next kita lihat bagian interior dalam bagian kursi telah diganti dengan variasi Bagian plafon juga diganti. Next, bagian dashboard ini tahun 2017, kita tes atau cek bunyi mesinnya. ring Ini tahun 2017. Keadaan bak masih ukuran standar deh. Warnanya hijauan. Ban bagian belakang masih ready. Sasis masih bersih. Next, kita review bagian belakang. di tahun 2017 buka harga 390 juta nego di tempat lanjut ini tahun 2018 masih standar masih punya kaleng bumper standar sudah berbentuk variasi lagi pros pembersihan kabin untuk dikasih kit Bersama kakanda kita, Bang Bro. Biornya lebih 1.700 nih, Bang Bro. <laughs> Pertama untuk kanter Semangat ya. Bagi yang berminat, silahkan saja kontak person ke nomor 8314 Lagi proses pembersihan ya. Oleh mekanik kita atau tim dari Singgala Motor next kita review bagian dalam ini buka harganya 41 nego di tempat ya